Baiklah, dengan begini, video ucapan selamat hari raya kita sudah berhasil dibuat. Ya, kita hanya perlu mengubah teks dan mengganti animasinya untuk membuat video ucapan selamat hari raya yang unik. Ya, sekarang kita dapat mensyaratkan ke berbagai media sosial. Kita jadi perhatikan videonya baik-baik, ya. Oke, sebelumnya selamat datang kembali di channel kami. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang tutorial cara membuat animasi ucapan selamat hari raya di HP atau mobile tanpa watermark. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan belnya di sini. Dengan begitu, setiap kali kami mengupload video terbaru, kalian akan mendapatkan notifikasi. Oke langsung saja, berikut ini adalah caranya. Pertama-tama kita download terlebih dahulu aplikasi untuk membuatnya ya. Dalam tutorial kali ini, kami akan menggunakan aplikasi Adobe Spark Post. ya. Kalian ketikan saja seperti ini di Play Store kalian. Seperti ini untuk aplikasinya ya. Ini merupakan aplikasi produk dari vendor desain yang terbilang cukup terkenal ya, yaitu Adobe ya. Ini adalah tampilan dari halaman aplikasinya di Play Store ya. Kita install saja di perangkat kita. Oke, kita tunggu sebentar untuk prosesnya. Selain dapat membuat video animasi, Aplikasi ini juga memperbolehkan penggunanya untuk membuat desain gambar ya. Dengan banyak template yang tersedia di dalamnya. Aplikasi ini terbilang cukup mirip seperti aplikasi Canva ya, Namun perbedaannya yaitu Adobe Spark Post ini dia lebih ke desain animasi ya. Oke sini sudah. Selesai kita download. Oke sekarang kita buka saja aplikasinya ya. Oke ini adalah tampilan awal dari aplikasinya. Kita akan diminta untuk login terlebih dahulu ya dalam aplikasinya. Login saja menggunakan akun Google atau akun Facebook kalian atau mendaftar secara manual ya. Di sini kita login saja dengan menggunakan akun Google ya Oke tunggu sebentar Oke berhasil ya sekarang kita sudah masuk ke dalam aplikasi Adobe sport post ya dapat kita lihat di sini tersedia berbagai macam template desain animasi ya kalian dapat menggunakannya sesuai Keperluan kalian di sini oke. Okay, untuk menjelaskan tutorial kali ini, kita coba pilih salah satu dari template nya ya. Oke, okay, kita coba geser tabnya ke tab animation di sini. Kita coba ketikkan "happy" seperti ini karena dia ucapan selamat, ya. Oke, okay, kita coba lihat. Oke, okay, kita gunakan yang ini saja, ya. Okay, kita pilih ketuk, kemudian pilih remix this template. Ya, oke, okay. tiap proses di sana. Baiklah, sekarang kita sudah dapat mengedit desainnya. Ya, oke, okay, untuk menghapus watermarknya di sini, dia secara default ada watermark di sana. Kita ketuk saja untuk yang di bawah bagian kanan itu, ya. Kita ketuk, maka akan tampil seperti itu. Kemudian pilih saja remove, ya. Maka sudah berhasil dihilangkan, ya, untuk watermarknya. Oke, kita coba ganti warna latar belakangnya seperti ini, ya. Kita coba warna latar belakang putih, kemudian kita juga ubah untuk teksnya di sini dengan selamat. Hari raya ya, Oke Seperti ini kita coba sesuaikan untuk ukurannya. Kita letakkan dan geser biar nampak di tengah ya. Oke, kita coba ubah warna tulisannya juga ya. Dapat kalian lihat di sini, tersedia banyak pilihan warna ketika kita mengedit teks. Dalam desainnya, ya, Oke kita gunakan warna seperti itu. Kemudian, untuk elemennya, kita coba ubah dengan warna yang lain juga, ya. Oke, misalnya di sini kita gunakan dengan yang berwarna biru, ya. Oke, untuk bagian elemen yang satunya ini, kita juga ubah warnanya dengan warna merah, ya. Oke. Kita coba ubah untuk letaknya juga ya. Di sini. Oke, seperti ini. Ya, seperti yang kalian lihat, kita dapat mengubah letaknya ya. Yang mana ini juga mirip seperti aplikasi Canva ya. Pastinya tanpa watermark ya. Dan tentunya juga gratis. Oke. Selanjutnya, kita berikan saja animation atau animasi ya, untuk desain kita ya. Kita coba gunakan salah satunya seperti ini. Di animasinya berbeda-beda ya. Di sini, kita coba berikan animasi untuk teks kita ya. ya. Kita coba lihat untuk animasi yang ini. Ya, fungsinya seperti mengubah warna ya, seperti berkedip-kedip seperti itu. Oke kita gunakan saja ya, untuk animasi yang ini. Kalian dapat menyesuaikan animasinya sesuai dengan preferensi kalian ya. Oke sudah selesai ya, kita ketuk saja menu done atau selesai di sini. Selain itu kita juga dapat menambahkan teks dan berbagai macam elemen lainnya ya. Di sana ada teks, gambar atau icon dan logo ya. Perlu kalian ketahui keunggulan aplikasi ini daripada aplikasi lainnya yaitu kita diperbolehkan untuk mengubah layoutnya ya. Di sini kami menggunakan layout yang berukuran panjang seperti ini, untuk digunakan pada status WhatsApp atau Stories Instagram ya. Jika sudah selesai, ketuk saja icon pada bagian atas kanannya yang seperti icon download, kemudian pilih format untuk mengekspornya ya. Di sini kita pilih video untuk formatnya. Jika kalian menginginkan format yang memiliki ukuran yang lebih kecil, maka kalian dapat menggunakan format ketika mengekspornya dengan pilihan image atau gambar ya. Biasanya format gambar yang bergerak akan disimpan dalam bentuk .gif ya. Oke, ini prosesnya sudah hampir selesai. Kita tunggu ya. Untuk proses ekspornya ya. Untuk lama prosesnya sendiri, dia bergantung pada animasi yang telah kalian desain dan tambahkan dalam desainnya. Ya, sekali lagi kami tekankan di sini bahwa aplikasi ini sepenuhnya gratis, ya, untuk membuat video yang memiliki animasi selain memilih dan menggunakan template yang sebelumnya sudah kalian lihat, kalian dapat membuat. Desain video kalian dari awal ya, dengan lembar kerja yang kosong ya, Di sini kami juga telah membuat video desain animasi ya, untuk ucapan selamat. Oke, seperti itu ya untuk animasinya. Jika proses export video sebelumnya sudah selesai, maka itu secara otomatis ditambahkan ke galeri kita ya. Oke, seperti itulah kira-kira caranya